Selamat datang di channel Tony Uspitani Hari ini kita akan belajar tematik Kelas 2 tematiga Kembelajaran keempat Bagi adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar Selamat belajar Setiap hari minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja Ibu berbelanja sayuran dan buah Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Adik-adik, pernahkah kalian membantu ibu kalian berbelanja di pasar? Apa saja nih yang ibu beli saat berbelanja di pasar? Di sini Siti membantu ibu berbelanja di pasar. Ibu Siti membeli bayam, wortel, tempe, dan buah buah mangga yang harganya berbeda-beda. Perhatikan harga-harga dari belanjaan yang ibu beli. Satu ikat bayam harganya Rp 1.000, satu potong tempe harganya Rp 2.000, dan satu kilogram mangga harganya Rp 5.000. Nah, di sini kita akan pasangkan harga dengan nilai uangnya. Yang pertama, ada tempe yang harganya Rp2.000. Mana nih uang yang menunjukkan uang Rp2.000? Ya, yang bawah ini adalah uang Rp2.000. Satu ikat bayam harganya Rp1.000. Mana nih yang nilai uangnya adalah Rp1.000? Ya yang ini adalah seribu rupiah lalu harga satu kilogram mangga adalah lima ribu rupiah mana uang yang menunjukkan yang nilainya lima ribu rupiah ya ini adalah lima ribu rupiah perhatikan harga-harga barang berikut ini nah kita tadi sudah mengetahui harga barang-barang yang dibeli oleh Ibu Siti di sini ada tiga pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, barang apa yang harganya paling murah? Nah, menurut adik-adik harga apa ya yang paling murah di antara ketiga barang tersebut? Ya, yang paling murah adalah satu ikat bayam. Lalu, barang apa yang harganya paling mahal? Ya, harga yang paling mahal adalah harga dari... 1 kilogram mangga yang ketiga, urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah. Nah, kita urutkan ya, adik-adik, yang paling murah tadi adalah satu ikat bayam. Setelah satu ikat bayam adalah satu potong tempe, dan yang paling mahal adalah satu kilogram mangga. Setelah tiba di rumah. Ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Jadi, ibu membagikannya untuk keluarga di rumah. Untuk anak-anak mendapatkan jus mangga. Sedangkan untuk orang dewasa mendapatkan mangga yang dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nah, di sini anak-anak meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Berilah tanda centang pada tabel berikut yang sesuai dengan usia dan olahan buah mangganya. Nah kita akan membedakan mana yang termasuk orang dewasa dan mana yang termasuk anak-anak. Ingat tadi anak-anak meminum jus mangga, sedangkan orang dewasa memakan potongan buah mangga. Gambar yang pertama adalah ayah. Ayah itu termasuk dalam orang dewasa. Maka ayah akan memakan potongan buah mangga. Berikutnya ada gambar adik Siti yaitu Ali. Ali termasuk dalam anak-anak. Nah karena termasuk dalam anak-anak maka Ali meminum jus mangga. Berikutnya ada ibu. Ibu itu termasuk anak-anak atau orang dewasa adik-adik ya ibu itu termasuk orang dewasa maka ibu memakan potongan buah mangga berikutnya ada Siti nah Siti ini juga termasuk dalam anak-anak maka Siti meminum jus mangga bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama nah adik-adik saat kalian makan bersama Bagaimana sikap kalian sebaiknya? Nah, waktu makan bersama dengan orang tua dan keluarga adik-adik, coba adik-adik e, bersikap yang baik dan sopan. Dahulukan orang tua untuk mengambil makanan. Lalu, kalian juga tidak boleh berebut dengan adik-adik kalian. Saat makan, tentunya kalian tidak boleh bersuara atau sambil berbicara, karena bisa tersedak. Itu sikap yang bisa kalian lakukan saat kalian makan bersama keluarga kalian. Susurlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Nah, di sini ada kata-kata yang diacak adik-adik. Kita akan mengisinya menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang pertama, di pasar membeli Siti portal. Kira-kira kalau disusun menjadi kata, menjadi kalimat yang benar itu seperti apa ya adik-adik ya kata yang kalimat yang benar adalah Siti membeli wortel di pasar yang kedua belanja membantu Siti ibu kira-kira kalau disusun Seperti apa adik-adik Apakah ibu membantu Siti belanja tidak adik-adik di sini Siti yang membantu Siti membantu ibu belanja. Kalimat yang ketiga. Membeli ibu buah di pasar mangga. Kira-kira kalau disusun seperti apa ya Adik-adik? Ya, ibu membeli buah mangga di pasar. Kalimat yang keempat. Garam Siti di toko membeli. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, Siti membeli garam di toko. Yang kelima, Di toko membeli beras ibu. Kira-kira kata pertamanya apa ya adik-adik? Ya, kata pertamanya adalah ibu. Ibu membeli beras di toko. Kalimat yang keenam, Gula ibu di toko membeli. Ya, jika disusun menjadi ibu membeli gula di toko. Demikian tadi susunan kata-kata yang diacak menjadi kalimat yang benar. Apa saja ya penerapan sila kedua Pancasila di rumah kita? Masih ingatkah adik-adik bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang penerapannya apa ya sila kedua ini di rumah kita masing-masing? Nah ini adalah contoh penerapan sila kedua yang disimbolkan dengan rantai. Yang pertama adalah saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Bertinggal rasa kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Tidak semena-mena nih terhadap anggota keluarga lain, senantiasa menghargai hak-hak mereka. Kalian tidak boleh bertengkar dengan adik-adik kalian, harus mau membantu adik kalian dan membantu orang tua kalian. Bersama-sama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaannya, misalnya menolong kucing terluka, menjenguk tetangga yang sakit, itu pengamalan sila kedua. Bersama keluarga memberikan sanggungan pada fakir miskin, menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan misalnya, memberi sedekah kepada pengemis, itu juga penerapan sila kedua di rumah.